ya halo semuanya kembali lagi di channel tohji ya aku udah punya ini ya udah aku upgrade semuanya di Dread drive armor sama aku bikinnya drive right how juga ya Ya karena aku kadang kesusahan kalau ngancur-ngancurin daun kayak gitu ya, segala macam yang itulah. Kalau pakai ho yang iron gampang habis soalnya. Kalau ini kan masih oh 2000 ber berapa kali lipatnya itu. Pakai unbreaking lagi ya. Ya, ini juga aku udah enchant beberapa. Tapi kita di episode selanjutnya aja ya, biar apa? Lengkapin mungkin. Ya, terus ini udah nunggu semua nih aku dari kemarin gak nyiram nungguin pas waktunya ngerekam ya jadi kita langsung aja Wow ini ya, jadi ini semua bakal turun ya full uh. kental apa mental, oh, mental ya. oke okay, nanti aja udah salah <laughs> terusnya nggak mental ya, kwaran sih nggak mental. Ya udahlah nanti kita. kita. Ya, tapi ini kita udah dapat segini ya, new dari mana ya? Mau oh, dari sana mungkin ya. Terus ya aku ini apa? Mungkin buat tempat tidur sementara karena kita bakal bikin farm lebih banyak di sini ya. Ini kita hari ini bakal membuat melon sama pumpkin farm ya. Oke. Okay. Tapi sebelumnya ini udah malam Ya ini bahan-bahannya yang aku udah siapin Mungkin kita bakal butuh itu Sama yang penting pastinya melon sama pumpkinnya ya Ya jadi di off kamera itu aku Nyari netherite nya Sebetulnya pertama kali Oh ada skeleton. itu dari mana dia? Oke, okay. Allah, oh. ya, ini jadi buat mil. Oh, juga sempat itu, ya, nebang-nebang Crimson sama Warp uh, ini. Tri, uh, fungus itu, ya, jamur-jamur itu lah. Nggak tahu pohon apa-apa itu, <laughs> ya. Terus, uh, aku juga, itu, ya, apa namanya, ke Gold Farm. Yang biasa aja gitu, terus aku buk-buk juga ya apa nyari buk-buknya book ini aku udah agak rapihin ya jadinya tuh lebih rapi ya ini do yang daun-daun ini war wart blocknya ini banyak banget ini ya, jadi aku buat itu komposter itulah nah jadinya kan dia otomatis terus jadi bone mil ya lebih berguna kan ya kalau kebanyakan juga ini terus itu kan infinite juga ya oh iya kita mau bikin itu ya <gifat> ya kita bakal ambil dulu mungkin beberapa kita bakal butuhin mungkin untuk jaga-jaga aja kita ambil pumpkin lagi satu sama melon, melon mana melon ya mungkin sebelah saja ya ngambilnya nah kita nggak bakal panjang-panjang juga kok fotonya main farmnya ya jadi kita langsung aja oh iya sama ini ya masih ada pohon di sini mungkin kita bakal sedikit terraforming aja oh sama kita bakal mungkin ini dulu deh oke ini sih masih sorting-sorting gitu ya dia jadi mungkin kita bakal sambil nunggu sambil ini aja ya. Kita sedikit ya reforming dulu. udah selesai ininya mungkin segini aja oh itunya ya ini ya, sedikit aja sih ya terus kita bakal langsung buat aja mungkin kita bakal taruh-taruhin dulu yang kita mungkin enggak butuh di uh, ini ya pembuatan ini kita bakal butuh stone brick yang pastinya ya Terus kita bakal butuh ini juga smooth stone. Terus sama apa lagi ya kinder, sama ini ya kita butuh kereta juga. Karena apa kalau pakai hopper doang ini bakal banyak banget soalnya. Jadi apa mainkan with hopper itu lebih hemat sebetulnya. Ya tapi ini kan kalau kayak gini sih nggak apa-apa ya. Terus, kalau Minecraft with the Hopper itu, kalau apa kebanyakan barang nggak bisa juga jadi nggak apa-apa pakai ini. Hmm, ini banyak banget. Oke, kita langsung bikin aja deh. Oke, mungkin pertama kita bakal ini aja oh, kita nggak punya spruce-nya sebentar ya. Oh, juga itu ya, nebang-nebang pohon juga, terus tanaman lagi ya sekali doang sih tapi lumayan Oke kita mungkin bakal kasih jedanya satu blok doang kali ya ya biar hemat itu juga apa namanya tempat yang hemat tempat Oke terus kita mungkin bakal ganti ini pakai smooth stone smooth stone di sini kita bakal bikinnya 1, 2, 3 Berarti Ntar aku mikir dulu ya Oh uh, 1, 2, 3 4, 5 nah, mungkin 5 ya. ya Semoga aja bener <laughs> Oke okay, terus kita bakal Mungkin kasih ini Terus ini jangan ditutupin semua dulu deh Kita bakal uh, Ini aja dulu biar gampang naiknya like ya atau kita nanti bisa pakai scaffolding sama uh, ada chestnya ya, berarti kita bikin chest saja dua. oke okay. kita chestnya bakal taruh sini si habis itu kita bakal ini ya oh iya yeah. main kartu itu hopper kita bakal bikin chest lagi, satu lagi ya, buat bikin hoppernya oke, okay, dua karena buat main kartu itu hoppernya juga oke, okay, kita udah punya dua hopper oke, okay, ini masih kepentuhan juga nih yang kita taruh-taruh dulu deh oke, okay, kita udah taruh sini terus yang kita bakal selanjutnya itu ini ya, apa? dirtnya, dirtnya juga kurang mungkin kita bakal ambil lagi dulu Oke ini belum berhenti juga nih. Tapi udah cukup mungkin buat nanam-nanam ini semua. Jadi kita bakal nanamnya besok pagi aja ya. Sekarang kita mungkin lanjutin ini dulu dikit. Uh, terus kita bakal kasih ini ya smooth stone di sini-sini ya. Nah, Kalau nggak salah panjangnya itu uh, agak lebih dikit daripada ini ya. Seingat aku. Tapi nanti lihat aja gimana. Aku bisa ukur kok. Karena, uh, ya kan kita ada farmnya juga, itu bisa diukur gampang diukurnya. Uh, kayak ini ya, lumayan susah diukurnya. Oke, okay, mungkin kita bakal nanam-nanam dulu ya. Kita bakal taruh-taruh ini. Kita bakal butuh sekitar 2 stack ya. Ini 2 stack, uh, 3 stack lah. Oke, okay, kita bakal lihat proses nanamnya gimana ya ya jadi di bawah situ hmm, belum ada mop ya yang spam ini ya, kayak spider gitu dan lain-lain Ini -lain. ya, soalnya kalau di tes serut aku pas itu ada spawn gitu ya so, apa untung aja ini gak ada ya jadi mungkin udah aman sekarang kita bakal lanjut ke kota to eh bitroot ya bitroot bitroot dulu ya baru Potato Nah, ada suara zombie nih di mana deket sini mungkin nggak apa, apa udah mati malah dia apa di sini Hmm. Coba nanti kita lihat rot investnya di atas mungkin. Ya, aku juga nggak tahu. Tapi enggak apa-apa ya. Oke, udah selesai. Kita bakal langsung ke yang potato ya. Ya, seperti yang aku bilang kemarin, kalau potato apa? Kalau kalian mau tekan-tekan gini kadang tuh kayak pemakan gitu ya. Kalau kalian lapar jadi pastiin kalau biar Nggak ngeganggu Satisfyingnya ini kalian makan dulu sampai full. Ya terus gini. Bisa ditekan aja ya. Ditekan enak gini. Ya ini sih aku ya. Terserah kalian mau kayak gimana. Mengikuti aku ya kayak gini. Atau cara kalian sendiri terserah. Terserah kalian ya. Mungkin kalian mau cara sendiri. Ini cuma tip doang sih. tadi itu kan kayak mental gitu ya tapi kenapa nih Nggak tahu aku Oh mungkin gara-gara ini nih apa dia kan kayak pakai air gitu jadi kepental gitu ya padahal ini udah kayak satu setengah blok ini jadi mungkin nanti aku betulin dikit lah tapi nanti aja karena kita bakal fokus di dengan ya, sama pumpkin farmnya dulu aja Oke, ternyata nggak ada tiga stek ya, malah dua stek aja nggak ada. Oke, jadi um, <tuh> ya ada dua stek sih, dua stek uh, kurang dua lah. Eh, kurang dua apa lebih dua? Kurang, kurang dua. Ya, terus ini kita mungkin bakal ya, uh, di jazz. <tuh> Oke, kita bakal lanjutin ya. Ya, jadi ini kan di sini bakal tempat main card ya, di sini coba coba bakal ambil real ya di sini tuh tempat trailnya ya, jadi nanti realnya bakal aku taruh sini ya ini yang power trailnya terus realnya bakal di sini berarti kita coba di sini nah berarti dirtnya di sini Oke okay berarti idretnya itu 1,2,3 blok ketiga ya di ketinggian blok ketiga sini dari bawah berarti kita bakal ininya berapa ya eh uh, 21 lah 21 ya 21 kalau nggak salah coba kita lihat dulu ya karena ini uh, gimana ya 1,2 gitu 1,2 Oke, mungkin segini ya. Terus ini kita bakal tambahin dikit mungkin. Sekitar 2 blok Ngomong-ngomong tadi zombienya di mana ya? Udahlah, nanti aja. Oke, ini udah sekitar 21 mungkin. Terus kita bakal lanjutin yang di sini. Oke, udah 21 juga. Jadi kita bakal Oke, mungkin di sini. Tapi aku belum terlalu pasti juga. Oke, okay, terus eh, langkah selanjutnya mungkin ini aku nggak cek ya langkah-langkahnya sebetulnya. Ya aku improvisasi gitu aja sih. Nggak ada langkah-langkahnya <gak> langkah sebenarnya. Ya. Terus biar kita apa? Nyalain power trailnya ya. Kita itu pakai lever atau enggak pakai yang namanya apa? Redstone Torch ya Redstone Torch ini ya, terserah kalian kalian mau pakai lever atau Redstone Torch kalau aku pakai lever aja ya karena eh, Redstone-nya jadinya nggak kepake belum kepake ya biar hemat Redstone gitu terserah kalian kalian mau hemat cobblestone apa hemat Redstone ya aku mau hemat Redstone ya karena cobblestone itu terlalu common buat aku ya. Aku punya cobblestone generator di sana, <laughs> ya jadi bisa kapan aja, kalau redstone kan belum ada tuh, ya ada sih sebetulnya di trading itu ya. <coughs> oke, okay, balik lagi ke farm ini, kita bakal kasih rail kayak gini ya, oke okay, pasti stone bricknya kurang. Kita mungkin bakal butuh dua lagi Oke okay. mungkin uh, keretanya sama apa realnya sini kayak gini dulu aja ya bis itu mungkin kita bakal kayak gini ya karena mungkin aku bakal mastiin dulu deh biar keukur kita pakai observer ya kita butuh observer juga ya kalian butuh observer berarti kalian butuh Quartz juga ya Dapatnya jadi nether ya. Jadi kalian kalau masih beginner jangan coba-coba buat ini. Buat aja yang kayak itu ya. Nggak usah buat yang otomatis dulu. Oke, jadi ini aku udah nggak bisa naik. Mungkin kita bakal pakai scaffolding aja. Oke. Kita pakai scaffolding. Oke, kita butuh observernya sekarang ya. Jadi mungkin aku bakal taruh dirt dulu mungkin kita bakal sekitar 3 lah oke okay. kita bakal buat observer sekitar uh, 20 mungkin coba okay, 10 dulu deh tapi ini kita kekurangan space oke okay, mungkin 10 dulu aja stunnya ini belum cukup sih ya belum cukup ini pasti ya aku mungkin task scroll ini geser dikit di sini ya habis itu kita bakal hmm, gimana ya posisinya itu berarti kalau kayak gini oh eh, gini ya kita mungkin bakal kasih ini dulu aja biar gampang naruh observer dan lain-lainnya observer sama piston ya kita butuh piston juga makanya sama observer itu kan apa namanya dia ini kalau naronya harus dari luar gitulah lihat deh nanti berarti kita bakal taruh ini dulu Oke terus kita bakal sini lagi ya jadi sitnya itu apa sih melon sama pumpkinnya mungkin kita bakal pakai 10 nah kalau pakainya 10 berarti seharusnya ininya 11 ya Oke mungkin berarti jadinya 22 observer oke okay, lumayan banyak juga, kita mungkin bakal taruh sementara dulu ini beberapa, oke okay, kita udah punya satu steak redstone di sini, kita hmm, oke okay, cobblestone-nya kurang, kita mungkin bakal butuh banyak cobblestone, eh tapi nanti dulu, hmm. kita space-nya juga penuh, oke okay, kita nggak punya cobblestone jadi uh, kita mungkin mainin aja Nah aku males kalau ngambil di bawah situ ya Di rumah Oke okay, mungkin segini dulu aja Oke okay, terus kita punya 15 Berarti uh, mungkin 12, uh, 13, 4, 5, 6, 7, 11, 12 ya Oke okay, semoga cukup sih Semoga nggak kelebihan juga, tapi nggak apa-apa kalau kelebihan kita bakal pakai observer lagi soalnya di farm selanjutnya ya. Ya kita mungkin nggak bikin farm dulu di next episode. Seperti yang aku bilang tadi, kita bakal melengkapin uh, enchantment kita mungkin. Ya terus ini kita taruh observer-nya begini ya, kayak selang-seling. Jadi ini piston, ini observer. Ya tapi pistonnya nanti aja. Terus kayak gini. Ya, jangan sampai ini ya apa salah salah arah jangan ke atas seharusnya kayak gini Oke kita bakal lanjutin aja Oke ini udah sekitar ini yang terakhir Oke ya jadi begini berarti ini buat ininya ujungnya ini ya aku udah pasti ini kalau ini oke okay. terus kita bakal naik pakai ini mungkin terus kita bakal bikin yang di sini juga ya Oh iya tapi sebelum itu mungkin kita bakal lengkapin ininya dulu aja ya jadi begini terus kita bakal taruh rail railnya ya ini cukup enggak ya Nggak tahu aku apa-apa kita bakal lihat aja nanti Oke, ini setengah cukup. Ya ampun butuh 1, 16 lagi dong. Beli crafting lagi, oke. Oke, jadi power rail yang kedua kita bakal taruh di sini. Cukup dua aja ya. Ya terserah kalian biar nggak terlalu cepet juga karena kalau terlalu cepet jadinya apa? yang di eh, hoppernya ini bakal lama ya jadinya satu-satu gitu kalau ini kan mungkin bisa dua gitu ya jadi hemat waktu juga terus pastiin kalian nutupin seluruh eh, ini ya lubangnya di sini karena kita bakal tutupin ini ini eh, terserah kalian, aku kan mau dekoratif dikit ya, jadi kasih kayak gini, terus biar mobnya nggak nge-spawn. Oke, bagus, Eh uh, kurang lagi. Oke, tinggal sisa segini, kita beneran bakal kurang banyak ini. Kita bakal taruh-taruh dulu dikit di sini ya. Oke, mungkin itu dulu, kita bakal ambil stone lebih banyak. Oke biar hemat waktu nggak bisa dirapihin dulu nggak apa-apa kita bakal bikin lebih banyak stone bricks oke mungkin segini aja dulu mungkin cukup Stack lagi mungkin oke ya, cukup terus kita uh, taruh taroin dulu stone-nya ya kenapa nggak diisi pakai stone biasa aja ya tapi nggak apa-apa ya udah dibikin lah sini kita kasih lock ya oke okay, dekoratif aduh oke okay, terus gak apa-apa ini mungkin ditutupin dulu aja nah, terus selanjutnya yang kita lakukan adalah begini ya oke okay, terus kita bakal taruh observernya yang udah ada di sini ternyata semua di sini kita bakal butuh uh, water juga ya jadi mungkin kita bakal bikin water lagi di sini mau oh, ada koal tapi nggak apa nanti aja kita bakal ambil air dulu karena ini butuh air ya nanti kita pakai apa sementara kita uh, kasih ini infinite water source di sini dulu ya Okay, kita butuh dua udah ada dua oke okay. terus kita bakal taruhnya di tengah-tengah ya kan ini bakal jadi sitnya taruh sini terus sini sini berarti 12312345 nah berarti bakal di sini ya terus kita taruh dulu di sini ya enggak luber kemana-mana satu dua tiga empat lima jadi kita taruhnya di sini oke jadi airnya cukup dua aja ya jadi ini tuh hemat ya terus kita bakal bikin pistonnya ya uh, piston juga butuh banyak cobblestone jadi kita bakal ambil lagi kira cukup loh cobblestone segitu doang ini masih lebih banyak ya, oke kita nggak ada cobblestone di sini belum di ini, Oke kita bakal ambil dia dari rumah aja, oke kita bakal taruh beberapa cobblestone nya dulu, terus kita bakal bikin piston, ya pistonnya butuh kayu pasti, oh, kita udah punya kayu deh di sini. Pistonnya kita butuh 20 berarti ya. Oke. Okay. Lebih dari cukup ini. Oke, okay, 20. Oke, okay, mungkin bakatnya kita jadiin satu dulu aja. Oke, okay, jadi pistonnya kita bakal taruh sini ya. Mungkin kita bakal tutupin ini dulu biar lebih gampang. Oke. Okay. Terus hmm, kita bakal apa lagi ya? Oh iya sama mungkin kita bakal jalanin aja dulu mungkin railnya ini keretanya, Minecart-nya ya. Ya berarti kita uh, harus ancurin dikit dulu. Terus kita bakal butuh ini ya minecart sama hopper. Jadilah minecart with hopper. Oke, okay, kita bakal ancurin dikit dulu di sini ya. Ya begini terus didorong terus kita bakal cepet mau cepet-cepet kayak gini dan nah, coba lihat balik lagi oke dia balik lagi ya jadi kalau kalian lihat ini gelap ya gelap kayak gini tapi jangan khawatir gak bakal ada yang spawn Spider enggak bakal nge-spawn karena ada realnya ya saya ingat aku sih rail gak ini ya gak ngebolehin mob nge-spawn ya semoga aja kayak gitu ya saya ingat aku sih kayak gitu ya kalian lihat di google deh ya kayaknya sih kayak gitu ya oh blocknya lupa aku ambil oke okay. ini lebih cepet ya bikinnya daripada yang ini karena lebih gede banget dia kan langsung empat sekaligus ya farmnya jadi lama banget kalau ini sebentar doang karena cuma dua ya terus kita bakal kasih kayak gini ya di apa di sininya di samping observer sama pistonnya Nah, kita bakal taruh redstone-redstone ini di sini. Ya, yang dimana redstone-nya lumayan kurang. 26, mungkin cukup. jaga-jaga, mungkin aku tambahin. Oke, jadi 44. Ya, redstone-nya taruh sini ya. Nah, nanti kalau ininya kita akan tanam bakal melon di sini misalnya melon atau pumpkin lah. Kita terus dia numbuhnya bakal di sini. Kenapa pakai dirt enggak pakai stone brick aja? Karena setahu aku itu kalau pakai yang lain enggak bakal numbuh dia. Jadi pakai dirt ya. Nah, tuh jadi langsung semua gitu. Oke. Jadi enggak satu-satu gitu ya. Langsung semua dia. Satu tumbuh langsung semua gitu. Oke, terus kita bakal hmm, Oke temannya mungkin terakhir aja. Kita bakal taruh ini lagi di sini. sama kita bakal ini chisel stone ini ya. Kita bakal taruh di mana ya? Sebentar. Emm aku dia bakal ditaruh di mana? Aku lupa juga. <laughs> Maaf. Oke, jadi aku barusan lihat dari Testworld awal dari YouTube ya. Yang aku review Testworld sama Siru World aku. Ya karena yang password udah aku coba buat snapshot ya. Ya, aku nggak masih tahu ya. Karena aku belum. Ya aku udah, udah sih. Ya apa? Jadi ya ada snapshot baru ya. Nah tapi kalau buat survival aku nggak bakal mainin di snapshot. Karena eh, ya snapshot itu kadang banyak bugnya sama belum apa? Ya gitulah intinya ya jadi kita agak dekoratif dikit ya <laughs> walaupun nggak terlalu dekoratif ya biar lebih bagus aja karena pakai cobblestone kan jelek ya bosan pakai cobblestone terus oke jadinya begini oke kurang oke kita udah ambil banyak banget chiselnya jadi kita langsung aja Oke, tingginya bakal dua blok gini aja ya. Kenapa dua blok? Kenapa nggak satu blok ya? Karena mungkin kalian tahu juga, uh, kalau oh, aduh, kalau satu blok tuang nanti apa? Pumpkinnya ini bakal mental gitu ya. Jadi itu tuh berbahaya ya, nggak terlalu berbahaya juga sih. Cuma nggak aman jadinya. Hmm, ada yang kelewat gitu loh. Eh ya, tapi Oh ya terus kita mungkin bakal tes dulu ini bakal masuk ke hopper Oke masuk berarti udah bekerja ya ini ya, tak terus mungkin sini kita bakal ini dulu aja ya kita mungkin langsung tanam aja ya mungkin eh uh... ya kita ini dulu aja eh gimana sih ya ampun oh salah ya oh uhuh, aku salah <gifat> kebalik guys kebalik kebalik oh ah, oh kebalik. Oke, okay, maaf maaf. Oke, okay, mungkin aku bakal skip aja bagian ini. <gifat> ya kita oh oh kelebihan. Apa? oh Terus kita mungkin bakal bikin piston lagi ya Mungkin dua aja Cukup, oke okay. Oke, okay, jadi ini udah aku betulin ya Oke okay. uh, <laughs> Kalian Aduh, oke okay. Jadi aku nanti mungkin bakal kasih disclaimer ya Di pertamanya uh, Untuk Jangan <laughs> Apa Praktekin sambil nonton videonya ya maaf ya ya jadi observernya seharusnya yang di sininya jadi pistonnya seharusnya yang lebih banyak gitulah ya jadi mungkin aku bakal lanjutin dulu aja ininya ya buat nya Terus aku bakal skip dulu kita bakal lanjutin pas e, bagian nanam-nanamnya ya ya yeah, oke okay. ya yeah, udah betul untung <laughs> ya <Yeah. laughs> oke okay, kita langsung nanam aja ya yeah, kalian juga harus hati-hati ya karena mungkin tuh oke okay. kalian mungkin harus kecilin ya suaranya agak gede mungkin ini ya yeah, segini 10 doang ya 10 doang Nggak lupa <laughs> kita bakal tanam yang pumpkin-nya juga di sebelah sininya Oke okay. udah jadi Ting kita tinggal tunggu-tumbuh -tunggu aja sama kita kasih ini ya apa sih namanya light source kita bakal kasih sumber sumber ini sumber cahaya ya terus kita bakal kasih step 1 a eh, ambil ya udah nggak apa, apa, oke kita bakal taruhnya di sini, ini ya, terus kita bakal taruh sisa sisanya sekarang, eh uh, ini ya kita pakai room light, aku sebenarnya, aku pakai room light terus sama kita butuh kaca, kacanya sekitar empat aja lah, biar kita bisa lihat dikit lah dari luar. Kalau ini udah tumbuh atau belum, apa buat apalah. Nah ya, seperti yang kalian lihat, ini tumbuh. Kalau ini tumbuh, dia bakal observe gitu ya. Ya observer. Terus dia apa? Piston ini bakal ngepush gitulah, mendorong. Susah banget. Ya, dorong. Terus nanti melon atau pumpkinnya bakal hancur. Dan kalau udah hancur, item-itemnya bakal keambil sama Hob permain kart itu ya, ya jadi begitu ya kalian juga tahu lah. Ya terus kita bakal taruh room di sini pinggir sini. Terus yang di pinggir satu lagi di belakang, sama uh, oke okay, uh, begini kak satu dua tiga empat lima dua tiga. Oke ngagetin ngagetin sih ya. Ya, kalian bener-bener harus kecilin dikit lah. Oke, mungkin agak di majuin dikit ya. Ini tepak pancurnya ya. Ini agak lumayan aneh juga ya. Serum light hampirnya pakai hoe ternyata Ya gak aneh sih. Ini dari apa? Dari jamur gitu soalnya. Oke, jadi kayak gini ya. Mungkin kayak begini aja. Ya. Iya, ini kita belum selesai Ininya Ya ampun, tinggal satu lagi dong. Ya udah, nggak apa-apa. Boleh lengkapin. Karena bakal lama lagi ya. Oke, lumayan berisik dalamnya. Aku lagi bingung sama suara Minecraftnya nih aku udah turunin 50 apa 25 kemarin tapi kayak agak kecil gitu 50 persen kayaknya gede juga ya ya udahlah hancurin ininya ya dan ada cisut break dong hmm, hmm, ya mungkin segini aja video kita kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe kalau kalian suka video ini kalau kalian mau lihat video yang lain tinggal pencet di, atau klik di sebelah kiri kalian ya ya eh, seperti biasa sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya